itu yang merepresentasikan satu kelas misalkan ingin mengklasifikasikan apa mobil mobil dan juga sepeda motor nah itu masing-masing bisa jadi ada eh, apa namanya sekitar 10.000 atau bahkan lebih nantinya yang bisa eh, yang bisa dipelajari oleh deep learning nah ketika menggunakan machine learning ini adalah opsi misalkan eh, dari